Diawali dengan di gambar pertama dengan postingan SCTV semalam Persahabat yang mengunggah momen spesial penampilan Lesti dan Tiara Ini dia ajang SCTV Music Award 2022 Dan kita lihat persahabat Untuk hashtagnya kenangan di SCTV Pop dan dangdut -dan bersatu Tiara Andini dan Lesti tujuh bawakan lagu-lagu hits Wow, ini penampilan spesial spektakuler Antara Lesti yang duet langsung dengan Tiara kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh SCTV. Super keren banget penampilan duet Lesti dan Tiara. Jadi nggak sabar dan penasaran apakah mereka akan tampil lagi di SCTV Music Award 2023. Wow, mudah-mudahan persaebi ya. Bismillah, kita doakan semoga Lesti bisa tampil kembali di TV dan bisa menampilkan penampilan terbaik karena sudah sangat Merindukan sekali warga Konoha dengan Lesti yang bisa tampil di layar kaca, amin Kita doakan support dan dukung yang terbaik untuk sang kejora. Kemudian juga persenayaan kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang diunggah oleh salah satu fanbase Apakah Bunda Lesti akan hadir di SCTV? Besti kita tungguin info selanjutnya, bismillah borong piala, kata itu amin, masya Allah Kita doakan ya, mudah-mudahan Mudah Lesti bisa borong piala penghargaan SCTV Music World 2023 Namun di postingan ini pun Begitu banyak komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Mimil 238 situ mengatakan Kalau dari iklannya sih ada Walau baru namanya aja Mudah-mudahan sih ada ya Udah rindu soalnya lihat Lesti Ke persahabat ya Katanya kalau dari iklannya sih ada Kita doakan saja Semoga Bunda Lesti bisa kembali tampil di layar kaca ini yang tentunya dirindukan oleh warga Konoha kemudian persahabat kita lihat juga informasi mengenai voting untuk sementara persahabat yang mudah Lesti di kategori lagu dangdut paling enggak Alhamdulillah masih memimpin dengan voting 498.500 sebagus sedangkan di nomor dua anda rara dengan voting 354.143 votes dengan tentunya kategori video klip saingannya itu adalah Liodra. Bunda Lesti alhamdulillah masih berada di posisi pertama dengan voting 218.350 vote, sedangkan Liyandra mendapat 160.891 votes Ini untuk kategori video klip persahabatan. Untuk kategori penyanyi dangdut saingannya adalah Avan. Alhamdulillah, Lesti masih di nomor pertama dengan voting 791.608 volt, sedangkan Avan berada di nomor 2 dengan voting 502.107 volt. Semangat untuk kita semuanya ya, jangan lupa juga untuk voting melalui SMS dan aplikasi video setiap 15 menit sekali. Karena dukungan, ini sangat dibutuhkan, persahabat ya Untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan tetap konsisten semangat ya Tetap konsisten solidnya Kalau bisa, makin, makin semangat lagi untuk support yang terbaik Buat idola kesayangan kita Tunjukkan kekompakan dan kesulitan dan warga konoha Kemudian juga persahabat, informasi yang sangat penting. Dan ini informasi yang sangat membahagiakan sekali ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah persahabat, ya ada kabar baik. Karena Bunda Lesti akan live persahabat ini bareng langsung dengan Pak Menteri Santiago Uno. Live ngantri, ngobrol bareng Mas Menteri. Dari gamis hingga cerita Idol Fitri Lesti Kejora curhat tentang momen kumpul keluarganya ke Mas menteri Ini spesial bintang tamunya, tangungnya Persabata ya? ada Bunda Lesti. wow ini kejutan. Jangan lupa hari ini Persabata tanggal 30 April untuk live-nya dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Instagram Kreatif by Indonesia. Ini nih, luar biasa. Ini momen yang sangat ditunggu juga untuk warga Konoha. Karena Bunda Lesti akan live bareng dengan Sandiaga Uno. Pak Menteri, persahabat ya Jangan lupa dicatat tanggal dan waktunya Hari ini, persahabat diingatkan hari ini Jamnya dicatat, biar tidak ketinggalan Biar tidak tentunya -tentu terlewatkan Untuk momen spesial ini Bismillah, persahabat ya. mudah-mudahan lancar Untuk Bunda Lesti dan Pak Menteri Semangat untuk warga kunoha Support yang terbaik untuk hidup kesayangan kita Begitu banyak, persahabat Komen-komentar yang sangat positif Diantaranya, persahabat dari Akun Nurjana1987 Beneran ada, barusan cek akunnya OTW follow agar besok tidak ketinggalan Terima kasih infonya di Rosadu, Masya Allah Dan kita juga persahabat Dari Shiva Shifakauf mengatakan Masya Allah, hanya warga Konoha serbu merapat Katanya tuh, semangat banget ya Untuk warga Konoha Ingin sekali menyaksikan live Lesti dengan Pak Menteri. Ini semangat persahabat, ya. Mudah-mudahan tentunya selalu booming di mana-mana dan trending di mana-mana untuk idola kesayangan kita. Amin. Kemudian, juga persahabat berikutnya, kita lihat nih, muncul fotret lawasnya Papa B dengan sahabat-sahabat. Ya, -sahabat. ada Bang Riko nih, persahabat. Ya, wow, kira-kira itu berapa nih, persahabat Sahabat. <laughs> ini masih unyu-unyu banget, ya. Masya Allah, pokoknya sehat selalu Dan semoga salat rahmi Tentu terjaga dan terjalin dengan baik Kita bangga dengan idola kesayangan kita Semangat untuk semuanya Kita masih menunggu hidupan terbaru Hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel LivoTV Yang akan terus memberikan info-info menarik Kabar terbaru dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh